Halo dan selamat datang di channel Sehat Alami. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang cara mengatasi bau mulut. Kita semua pasti pernah mengalami bau mulut yang tidak sedap. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti makanan yang kita konsumsi, kurangnya perawatan gigi dan mulut, atau masalah kesehatan tertentu. Namun jangan khawatir. Karena ada beberapa cara mudah yang dapat dilakukan untuk mengatasi bau mulut tersebut. 1. Sikat gigi secara teratur. Sikat gigi minimal dua kali sehari menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jangan lupa juga membersihkan lidah dan gusi dengan lembut. 2. Gunakan obat kumur. Obat kumur dapat membantu membersihkan bakteri pada area gigi dan mulut yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. 3. Makan makanan sehat. Makan makanan yang sehat dan seimbang dapat membantu mengurangi bau mulut. Seperti sayuran dan buah-buahan segar. 4. Minum air yang cukup. Kurangnya air dalam tubuh dapat menyebabkan bau mulut. Pastikan untuk minum setidaknya 8 gelas air per hari. 5. Hindari makanan yang dapat menyebabkan bau mulut. Beberapa makanan dan minuman. Seperti bawang putih kopi, dan alkohol, dapat meningkatkan bau mulut. Hindari makanan dan minuman tersebut jika memungkinkan. Itulah beberapa cara mudah untuk mengatasi bau mulut. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut, serta memeriksakan kesehatan gigi secara teratur ke dokter gigi. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan sare channel kami.